Oh betang kong 哎 gua ini kan kecil saya kebun terus, gua abang ulon, gua abang Ojom-ojom, ojom, Pak. Tak volume <tuk> anu oh gimana Gee gee, bor bor. Masuk dek, masuk dek sini dek, masuk sini dek. Balik, balik. Kira kira. Tanya, tanya, tanya, tanya. Tanya dek. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, maafkan okay itu kok enggak ya ya ya apa ini Caman ini, cemen ini, minggu Nah, mas. mas. Ton? Ton? si si Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Diangkat kiri kanan diangkat diangkat aja yang gitu. Aman jangan jangan Jadi mulai jam 8 uh, malam sudah mulai meluap ke pemukiman uh, dari jam-jam 4 sore tadi di hujan terus jam 8 sudah mulai uh, meluap ke pemukiman khususnya di desa Kedemangan. Itu akibat apa Pak air bisa luap? Itu akibat dari dua sungai besar yang di barat ada sungai Catak Banteng yang aliran dari sungai Kandangan, Kontor. Terus di sebelah timur itu sungai dari uh, Pancir Gunting, aliran dari wilayah Monosalam. Apa akibat hujan itu? Iya, kita dihujan di hujan di mulai sore jam 4 sampai malam tadi jam 7 malam masih hujan sehingga yang di hilir bawah ini mulai meluap airnya di kecamatan Mojagung ada berapa desa yang terdampak untuk lagi? saat ini yang terendam di kecamatan Mojagung ada empat desa khususnya di Kademangan, Mancilan, Betek dan Karutnya. untuk yang di Kademangan ketinggian air sampai berapa? untuk yang di Kademangan ketinggian air sampai 2 meter karena ini juga variatif. Jadi ada yang terdalam itu dua meter. Di dalam rumah, untuk yang di dalam rumah, yang terdalam itu sekitar 50 puluh sampai satu meter, lima puluh sampai satu Ada berapa rumah yang terdampak Untuk yang terdampak binaan saat ini sampai jam sekian, itu sekitar enam ratus delapan rumah, untuk keluarga ini sementara ada yang mengusahakan. Untuk yang mengungsi di Posko Balai Desa itu ada sejumlah lansianya ada 7, anak-anaknya tadi ada sekitar anak-anak sekitar 16, untuk yang dewasa itu 13 orang. Itu yang di Posko e, Balai Desa. Yang lain e, untuk yang lain bisa bergeser ke keluarganya masing-masing yang tidak terdampak nama lengkap Oke, nama saya Irwan Susanto uh, saya kepala dusun di dusun Bubengdalim Desa Pak ini sekitar jam berapa tadi air naik setengah delapan akibat apa pak ini pak? Hujan lebat terus sungai pancen meluap uh, ada berapa rumah di sini Pak yang terendam? Sekitar ya 150 untuk ketinggian air, Pak? tinggian air 2 meter sebelah barat. Itu di mana? Itu di... Ya, kebun jalan. Di jalan Bagaimana? atau? Ya, di rumah-rumah. Kalau masuk ke rumah berapa tingginya? Ya, dua meter itu ya, kalau sebelah barat. Itu di jalan atau? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Pak, eh, ada itu untuk mengisi, Pak? Enggak, saya. Ya, musi semua Saya tidak pernah musi Untuk barang-barang di -barang kemana kan Pak? Ya di sini Dipindah-pindah Kalau airnya tinggi, dipindah Bapak nama lengkap siapa Pak? Pak Sodikin Pak Sodikin, usia? Usia